Assalamualaikum adik-adik kembali lagi di channel Toys and Snack Official. Apakah ada pohon mainan? Mana ya? Wow, apa itu? Ada harta karun. Kakak sudah menyiapkan embernya. Ada apa aja di sini? Wah, wah, ada marshmallow es krim dan es krim yang sangat menggoda kamu mau rasa apa Upin ada yang suka adik kalian suka tulis di kolom komentar ya Oke kita masukkan marshmallow es krimnya kita ambil harta karun yang lainnya Oh ada uang mainan gambar Princess Wow bagus <tik> Sudah ada dua mainan warna pink Wah, wow, masih ada mainan warna pink lagi Ada mainan es krim Banyak sekali nih es krimnya Ada yang di atas, ada yang di bawah Langsung aja yuk kita ambil satu-satu yuk Ada satu, dua, tiga Ada tiga mainan es krim adik-adik Oh ada sendok es krimnya juga Kita dari tadi sudah menemukan Semua warna pink Adik-adik Apakah kalian sedang pakai Baju warna pink juga Tulis di kolom komentar ya Ada Permen Lollipop Permen cup-cup, ada berapa adik-adik? Kita hitung yuk. Ada satu, dua, tiga. Ada tiga permen ripo. Yeay. Kita lanjut cari harta karun lagi adik-adik ya. Di mana ya? La, la, la, la, la. Dimana harta karun? Adik-adik ada yang lihat tidak adik-adik? Di mana ya harta karunnya ya? Ada apa aja adik-adik? Ada Jepit berwarna pink ada dua satu dua oke kita masukkan ada apa lagi adik-adik ada alat kecantikan berwarna pink juga seru sekali ya adik-adik dari tadi kita menemukan barang-barang berwarna pink Oh, ini ada make up blonde Wow, bagus sekali Ada berbagai macam warna Kita masukkan ya, adik, -adik. Ada apa lagi ya Wadidaw, ada lipstick ini permen berbentuk lipstick ya adik-adik cantik sekali lipstick candy bagus gemes sekali ya adik-adik ya warnanya pink Lek kita masukkan wadah ada apa lagi adik-adik oh ada berwarna kuku ada kutek berwarna pink bagus Unik sekali ya, adik-adik. Tak masukkan, apalagi ada bros berwarna pink, bentuknya bunga, ada pengering rambut, mainan pengering rambut berwarna pink juga bagus sekali. Kita masukkan. Ya, berburu lagi adik-adik di mana ya kalian lihat tidak kalau lihat pasti tahu kakak ya apa itu ya warnanya pink di dekat pohon kita lihat adik-adik wow kita dapat harta karun berwarna pink lagi sekarang kita menemukan masak-masakan berwarna pink kalian suka adik-adik ada apa aja ya Oh ada sendok garpu ada sendok makan berwarna pink kita masukkan ada spatula dan pisau berwarna pink juga ada wajan berwarna pink apa lagi ya Oh, ini ada magic home, penanak nasi berwarna pink juga. Ada kulkas, adik-adik, warnanya pink. Wow, wadah oh, kakak hampir penuh. Tapi masih banyak kartak karunnya Ada kursi berwarna pink. Ada bak. Wow, ada kue tart berwarna pink. Bagus sekali ya, adik-adik? Ya, warnanya cantik, bentuknya juga cantik, lucu sekali. Wow, oke, kita masukkan ya. Kita sudah menemukan banyak harta karun, adik-adik kamu kemana lagi nih kakak masih semangat cari harta karun kalian lihat tidak kalau kalian lihat pasti tahu kakak ya adik-adik ya apa itu ya seperti hiu oh ada bayi hiu berwarna pink baby shop, do, do, do, do, do, baby Akan digigit. Tapi tidak sakit ya. Ini kan hanya mainan. Oke, okay, Ibu cantik. Kamu masuk pada dulu ya. Ada apa lagi? Oh, ada mainan HP warna pink. Halo. Halo, halo. Masukkan. Wah, ada jajanan berwarna pink. Ada. Pokki, kita menemukan harta karun jajanan. Pokki stroberi. Masukkan. Ada apa lagi? Wow, ada Hello Panda. Mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama. stroberi. Harta karun yang sangat enak. Masukkan. Ada satu lagi harta karun yang sangat enak. Ada Korean strawberry Ada susu rasa strawberry sudah menemukan banyak jajanan dan harta karun semoga kalian suka ya adik-adik ya jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video kakak sampai ketemu di video berikutnya ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah